ini, nah ini buat bibit. Siapa yang akan menanam? Nah, nanti akan orang ada yang nemu. Ini sudah tiga, dari lima ya. Nah satu dua tiga, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Metrox firm surya. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Panjang taala. Baca. Panjatkan puji syukur. Rabbul saleh, bangsa saleh meneng dehori. Endang loro, endang Pak Jibran, Pak Jucok, Deko dokter Sun. Colonel Prince. Good morning. Asalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi Ya, sukses, sukses, terima kasih, terima kasih. Bagus sekali hadiahnya di sini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang mendapatkan balor ini nanti berkah karena mendapatkan nanti bibit dari cabai ini dari Van Peger, dan juga nanti akan menjadi lebih banyak dan baharokah. Amin. Top nomor 7 mm. yeah, oke okay. okay. okay. sudah diserahkan kepada Bapak Mawar sudah diserahkan <laughs> okay. sudah diserahkan dari ya, kita hitung mundur 1, 2, 3 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Bapak Ibu Ibu Marilah kita berdoa bersama Untuk keberkahan Keseluruhan Tanaman menjadi subur Berkah bagi lingkungan Kita berdoa Untuk yang masih hidup Dan juga yang telah Meninggalkan kita Mongrodi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdulillah. Wa yukafi Amin. Ya amin. La ilaha illa anta Amin. subhanaka inna kunna minal dolimin Amin. Allahumma anta Allah Amin. Antal ghaniyyu walahnu bukoro Amin. Antar rahimu walahnu duafa Amin Anta safi isfi marban wa muslimin Amin isfi marban wa mardal muslimin Amin isfi marban wa muslimin Amin kama kultabi kita fi ditaabika wa huwa muslimin Allahumma dafa' annal al bala' awal anna bala' awal wabah. Amin. Allahumma dafa' annal bala' awal wabah. Amin. Allahumma dafa' annal wabah. Amin. Ma dhahara minha wa ma bathan. Amin. Wa mim baladina hada Indonesia. Amin. Wa mim bulganil al muslimina 'alamah. Amin. Innaka 'ala kulli shay'in qadir. Amin. Ya, dulu. Saya Mbak